halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya di Bantau. nah mohon maaf ya karena ini anginnya banyak banget nggak bohong jadi suaranya blubuk blubuk. tapi kalau pengen dengar lengkapnya ya volumenya dinain aja. Nah, ini kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area segitiga pembalik Solo Baraban. nah ini elektrifikasi dari lintas Solo Baraban hingga ke Solo Jepres lanjut ke Palur tapi lintasnya di Solo balapan hingga Solo Jepres dan nah, untuk saat ini pertanggal berapa nih uh, 3 ya 3 Juni 2022 udah banyak perkembangan nih nah itu kan uh, apa tuh namanya yang buat gantel ke kabel-kabel itu -kabel kan kemarin dulu-dulu yang bulan lalu masih di situ tapi videonya belum saya upload sih nah disitu kan di, di itu ada nah di situ situ sekarang udah dinain ke atas kalau di sebelah sana, juga sama sih mirip-mirip itu kan hmm. di bulan lalu ya yang arah ke Solo Jetbus sana itu si oh ya, fitrasnya itu kan belum ada belum disambungin sama tiangnya jadi cuman yang itu loh, yang tiang ke selatan itu bawahnya itu belum sekarang udah sambungin sih. Coba saya kesana. Oh itu kairnya OTW ke Jogja. Ya, itu, itu, itu, itu. Kepalnya ya tadi disambungin sih. Kurang yang sini, yang sini belum. Tiga ini ke dua ke sana, satu ke sini belum sama bawahnya nanti kan juga ada kabel bawah yang dulu yang ada tutu tutu, siapa nama? Nah itu itu, nah bawah bawahnya itu kan ada kayak kawat oh nah itu nanti buat kabel. Coba saya kesana aja ya. Maaf teman-teman ini videonya goyang-goyang ya karena itu waktu itu kan tripod saya pecah gara-gara kelimpian sama Wah, dus jadi pecah yaudah ya, saya pegangin mungkin habis ini saya coba beli tripod baru atau beli gimbal aja ya buat upgrade untuk yang ke arah katipiro ya seperti aja Cuman buat jalur listrik penghambat kambat listrik kalau yang ke arah Solo Jepres ya seperti itu Duh, tuh, tuh maafku yang dan ini juga saya foto dulu ke thumbnail sama yang sebaliknya aduh ini mataharinya nggak ngutak hmm malah sih yang di Oh, itu aja ya. sekalian kelihatan proyek rela yang lintas Solo, di biro dan double track Solo, kali Untuk ini, ini bekas, nah, ya, bekas apa, tuh MTT, MTT, kayaknya. Jadi, batunya diseroin ke sana. Tuh, ya, kayak gitulah diseroin diserokin ke sana juga tuh. Tak kira yang arah di sebelah sana yang diceroin berarti yang di sebelah ini untuk proyek double tracknya ya masih seperti ini saja lah tapi untuk di joglo nya sudah banyak perkembangan dan pos jaganya atau pos perlintasannya itu mau pindah ke selatan nanti relnya yang rel hilir tuh di sebelah kanan rel ini itu perkembangan pembangunan Masjid Sheikh Zayed seperti itu sudah berbentuk kurang menara-menara kubah yang pilih-pilih itu kecil-kecil itu ada berapa tuh 2 gapat orang itu aja sih Oke kembali ke topik nah untuk elektrifikasinya ditargetkan ya ini bisa beroperasi Juli karel Solo ke Palur melalui Peron Utara Solo delapan, keman yang konfirmasi itu siapa tuh? Dishub, apa? Keman hub ya? Kayak keman hub sih. Pokoknya targetnya tuh Juli. Paling lambatnya Agustus. Atau pesan aja lah, biar nggak yang jadi permasalahannya saya tunjukkan saya dulu itu kira itu anu lo, lintas KRL-nya tuh dari Solo ke Solo Jember-nya tuh lewat jalur raya nih lintas selatan, boleh main lewat situ, lewat cakungan segitiga pembalik. itu sampai sana sudah diberi fitras tuh sampai sana. entah supaya saya zoom ya. Nah, sampai sana tuh sudah diberi fitras semua. Tuh. Ternyata terni di atas sana, di atas kalen. Jadi di bawah ini kalen sih. itu minggu lalu ya salah. Minggu lalu ada uji coba KRL KDJ ke arah Palur. Dan peninjauan menteri sama Kemenhub ke Stasiun Palur menggunakan KA 4. Itu saya nyegat juga dan videonya juga belum saya upload. Mungkin saya ngupload mana itu ya? Yang elektrifikasi bulan lalu habis itu ini baru itu lah yang huntingnya itu saya upload urut aja biar ngabisin stok saya sudah numpuk di memori eh oh, ya, tadi kan saya lihat-lihat di peron stasiun solo Balapan toh bentar, Nih, kameranya kemana ya? kesana aja udah kesana backlight nah kesana aja sambil cerita Tadi kan saya yang lihat di peron stasiun soal Balapan nah itu ada pembangunan uh, jalur transit dari skybridge ke peron 3 soal Balapan jadi nantinya tuh itu sudah ada tidak mau dipasang eskalatornya, mungkin besok udah kepasang. jadi ya mirip-mirip skybridge Malang atau Bandung gitu. jadi penumpang lewat atas dan penyeberangan peron udah dialihkan sangat nah, sulit bentak backlight like. ya, jadi itu dari atas skybridge turun melalui eskalator ke peron 3 yang menghubungkan jalur 2 dan jalur 3 selalu pada depan jauh juga tidak penting jalur 4 saudara lokomotif dinas mana kobek lain like. lokomotif dinas KA tapi itu KA10C Argo Dwi Panggas CC206 livery Dulfitri atau livery ketepat ketepat sih nah ini yang jalurnya habis dipecoi sama di glacier mungkin seperti itu aja sih update terkini dari saya mengenai stasiun solo balapan dan elektrifikasi lintas solo balapan hingga alur dan semoga aja proyeknya cepat rampung dan cepat beroperasi. soalnya saya juga denda sabar buat naik Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap segitiga pembalik stasiun Solo Balapan.